Sekali ketika kita ujian sim guys Hanya beberapa saja yang istilahnya Boleh lulus dan kita memang Kagal pasti gagal Seperti itu saya aja nyoba itu waduh memang agak susah dan akhirnya alhamdulillah seperti itu bisa seperti itu teman-teman jadi memang harus perlu ketelitian dalam istilahnya tes sim di Indonesia so saya penasaran sekali bagaimana tes sim yang ada di Malaysia so jom kita tengok videonya guys let's go oke okay, ini daripada channel auto populer kita subscribe dulu dan nyalakan loncengnya guys agar kita bisa update video-video terbaru darinya jom kita tengok videonya let's go oke okay. Halo. Berkendara dengan kendaraan bermotor di jalan raya yang juga okay. melibatkan orang lain sudah sepatutnya menjadi concern tersendiri bagi semua pihak. Selain skill atau kemahiran berkendara, Alright. salah satu yang menjadi syarat terpenting tentu adalah legalitas. Betul. Udah tahu kan? Penunjang legalitas tersebut merupakan dokumen bernama surat izin mengemudi atau SIM. Bukan cuma di Indonesia, semua negara juga menerapkan dokumen tersebut sebagai syarat utama legalitas seseorang berkendara okay. Belakangan lagi banyak jadi buah bibir nih Kalau tes yang jadi syarat mendapatkan SIM di Indonesia terbilang sulit dibanding negara betul. lain betul, Ada betul. juga yang ngakunya gampang banget gara-gara bisa pakai calo. Eh, emang <laughs> iya, dibanding penasaran Yuk okay. langsung simak video kita Yang susah itu yang budaran ya guys Memang, aduh, sebagai okay. patokan kita bahas negeri kita tercinta dulu nih. Di tanah air tertuang dalam undang-undang tentang lalu lintas Aha. dan angkutan jalan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin pengemudi Betul. atau sering disingkat jadi SIM. SIM, nah, SIM ini sendiri digolongkan ke beberapa kategori, tergantung Betul. jenis kendaraan yang boleh dikemudikan. Yang paling umum ada SIM A dan SIM C. Udah pada tahu kan? SIM A buat kendaraan roda 4 atau mobil, dan SIM C untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Tapi ada penjelasan lebih spesifiknya lagi nih. SIM A dikhususkan untuk mengemudikan kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg. Berupa Oke. mobil penumpang perseorangan dan tinggi 3.500 kg. Berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil okay. barang perseorangan Aha. Sedangkan sim C terbagi atas sim C biasa Untuk sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc Sim C1 sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 cc Sampai dengan Aha. 500 cc okay. Dan sim C2 untuk sepeda motor dengan kapasitas silinder masalahnya mesin yang di atas yang 500 cc, cc. guys di luar itu ada SIM B1 untuk yeah. mengemudikan kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3500 kg uh -huh. berupa mobil bus dan mobil barang Serta SIM B2 untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan yeah. penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta Tronton. tempelan atau uh -huh. gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih Betul. dari 1000 kg Terakhir ada SIM D yang khusus untuk teman-teman kita yang menyandang disabilitas. Okay. Udah cukup jelas kan pengkategoriannya? Betul. Emang agak sedikit ruwet kalau dijelasin, tapi kalau udah paham gampang kok. Betul. Seluruh SIM tersebut memiliki batas usia minimal 17 tahun, kecuali okay. golongan B yang minimal 20 tahun. Okay. Selain itu, prasyarat lain adalah dapat membaca serta menulis, sehat jasmani dan rohani memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor, serta lulus ujian teori dan praktek. Ujian praktek. Nah, ujian ini nih yang sedang dipergunjingkan warganet. Banyak yang menilai ujian praktek buat SIM di Indonesia itu susah oh, banget. susah Padahal banget. kondisi aktual jalanan nggak bakal kayak gitu juga. <laughs> memang kayak gimana sih? Nih, buat pemohon SIM C bakal menghadapi tes uji pengereman, di mana trek yang dihadapi cuma lurus dan harus berhenti di titik yang telah ditentukan. Betul. Berikutnya adalah uji zigzag, di mana nah, kaki nggak diperbolehin nginjak tanah atau nyenggol patok pembatas. Nggak kan berhenti juga sampai gitu di situ. Kan. Pemohon sim C juga harus mengemudi eh, mengelilingi lapangan sebanyak tiga kali putaran uh, tanpa susah menginjak tanah sih. atau menyenggol patok. Terakhir ada uji mutar balik atau U-turn. Dan uji rem menghindar yang ditunjukkan oleh indikator lampu Sedangkan okay. untuk SIM A mirip-mirip Nyetir lurus, zigzag, kemudian bikin angka 8 dan muter balik Hanya saja ada tambahan ujian parkir Parkin. baik paralel atau seri Betul. Berikut juga dengan ujian mengemudi di tanjakan. Rumit okay. ya? Walau sebenarnya beberapa Polres juga menyediakan simulator untuk ujian SIM semua kerumitan itu belum ditambah dengan ujian teori yang berupa puluhan soal multiple choice Terakhir, okay. kamu harus membayar sejumlah uang untuk menerbitkan SIM ini Betul. Untuk SIM A, tarifnya dipatok Rp120.000 Ditambah asuransi Rp30.000 Dan pemeriksaan kesehatan Rp25.000 Sehingga total biaya yang harus dibayarkan 175. adalah Rp175.000 Sedangkan SIM C dipatok Rp100.000 ditambah asuransi Rp30.000 dan pemeriksaan kesehatan Rp25.000. Sehingga total biaya yang harus dibayarkan adalah Rp155.000. SIM ini hanya berlaku selama lima tahun laut lovers. Betul. Jadi setiap lima tahun berikutnya harus diperpanjang dengan biaya Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. Kita intip okay. negara serumpun kita dulu nih right. Di Malaysia, pengkategorian SIM jauh lebih kompleks Mereka okay. bahkan membagi klasifikasi driving license Untuk mobil berdasarkan transmisi manual dan otomatis Oh. Selain itu, truk Baru dan tahu. alat berat lainnya juga diklasifikasikan berdasarkan bobotnya dan jenis rodanya Sisanya okay. mirip Sepeda motor yang dibagi atas kapasitas mesin mulai dari di bawah 250 cc hingga di atas 500 cc. Okay. Kategori khusus kalangan difabel dan sepeda motor tiga roda. Untuk mendapatkan driving license di sana juga susah-susah gampang. Alurnya oh. kamu harus mendaftar ke lembaga penyedia jasa kursus mengemudi terlebih dahulu. Okay. Lembaga tersebut akan memberikan kuliah terlebih dahulu mengenai teori mengemudi secara umum yang nanti akan diujikan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Badan Berwenang di sana. Yes, kamu nggak diperbolehkan pegang kemudi selama belum lulus teori okay. Gak ada alasan cuma di lapangan atau di jalan sepi doang Setelah Alright. mengikuti tes teori dan lulus dengan batas minimum nilai yang ditentukan Baru deh dapat driving license <laughs> Tapi bukan sim beneran Driving license ini masih merupakan okay. tipe pelajar di mana instruktur dari lembaga mengemudi tadi akan mendampingi dan mengajarkan praktek mengemudi... Oh, okay. sesuai Kayak dengan permohonan, yaitu ya. transmisi otomatis atau manual untuk mobil. Nggak hmm. ada batas waktunya, hmm. semua kewenangan diberikan kepada instruktur untuk menentukan apakah muridnya sudah dapat menjalani ujian dari jabatan pengangkutan jalan atau belum. Okay. Dari lembaga tersebut akan diberi beberapa jenis tes, antara lain mengemudi di jalan terbuka. ...parkir mundur, dan beberapa poin lain. Kelihatannya nggak begitu rumit ya. Apa perasaan kita aja? Apabila telah lulus, pengemudi baru ini akan diberi sim pemula yang berlaku dua tahun pertama. Oh, Selain itu, tahun di kendaraan juga akan ditempel stiker khusus... ...yang menunjukkan bahwa pengemudinya masih pemula. Mirip-mirip di right. Jepang ya. Okay. Jika dalam masa percobaan tersebut, si pengemudi nggak menyebabkan insiden... ...atau melanggar okay. aturan lalu lintas maka driving license-nya bakal ditingkatkan menjadi permanen dengan masa berlaku hingga lima tahun. Untuk biayanya sendiri, driving license untuk mengendarai sepeda motor dipatok 350 hingga Rp1.100 tergantung kapasitas mesin motor yang dimohonkan. Kalau dirupiahkan sekitar 1,2 sampai 3,7 juta rupiah. Yep. Wah mahal juga ya. Mahal ya berarti. Sedangkan okay. untuk mobil bertransmisi manual biasanya berkisar 1.150 hingga 1.300 ringgit atau 3,9 hingga 4,4 juta rupiah. Yep. Buat mobil Matic lebih mahal lagi nih. Biasanya oh. bisa sampai 1.500 ringgit atau 5 juta rupiah. Wih nyaris 30 kali lipat lebih mahal Betul. ya dibanding Indonesia ya, Gimana Indonesia menurut kalian murah ya. apa biaya tersebut seimbang dengan pelayanan yang didapatkan Sampaikan di kolom komentar ya Oke okay. Oke, okay, udah selesai videonya so itulah tadi guys Ya, <laughs> Istilahnya uji tes Semen Indonesia dan juga Malaysia So memang kalau kita lihat istilahnya kalau dari harga memang lebih murah dan uh, untuk jangka waktunya juga hampir sama Antara lima tahunan ya Indonesia maupun di Malaysia Tapi mungkin tes-tesannya itu yang bikin istilahnya Aduh bener nangis guys Saya juga pertama kali itu habis lulus SMA gitu guys Saya ngambil SIM gitu So itu memang sangat-sangat susah sekali dan ada juga pengalaman menarik ketika itu jadi ada mas-mas itu juga mau tes sim gitu dan memang saya belum belum belum latihan mungkin mas-masnya ini sudah latihan berapa kali gitu kan ketika polisinya datang untuk tes sudah oke okay gitu kan dan ketika saya itu gitu kan di situ mas-masnya cuma duduk makan bakso gitu ketika dipanggil sama polisinya semua tuh langsung udah guys. Dia pakai kalau nggak salah itu Viz Air kalau nggak salah yang pakai dua oli gitu dan dia memang justice justice sudah just, just, just, just selesai dan lulus guys sedangkan saya baru mulai aja udah nabrak waktu itu memang saya masih masih baru belajar seperti itu dan mencoba untuk mengambil sim seperti itu dan gagal. <laughs> Akhirnya balik lagi balik lagi dan akhirnya bisa lulus seperti itu guys So ya memang begitulah dan saya sempet kayak mikir ini memang benar ada gitu gini, di kehidupan ketika kita berkendara dengan tujuan istilahnya zigzag seperti itu yang sangat-sangat sempit sekali jalannya Ternyata ada juga gitu guys kita masuk gang itu bisa dipraktekin gitu dan kita bisa melalui gang itu dengan selamat seperti itu So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini Apapun ya Selamat buat teman-teman semua yang sudah lulus tes ujian SIM nya Dan buat yang belum lulus ya Silahkan berusaha semaksimal mungkin ya Terutama yang di Indonesia itu sangat-sangat susah sekali Oke okay guys itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita Karena mereka juga istilahnya memerlukan doa kita ya Jadi kalau anak senantiasa mendoakan kedua orang tua Ya kan insya Allah orang tua akan senang Damai bahagia ya Di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih sudah tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh